Bismillah. Setelah mengikuti video ini, Anda akan bisa melakukan simulasi rangkaian elektro di FluidSIM yang dikendalikan oleh emulator PLC menggunakan aplikasi Codesys. Sebelum menuju ke tutorial, lebih baik kita mengenal pengetahuan di balik teknologi ini. Komunikasi antara PLC dengan FluidSIM terjadi disebabkan teknologi bernama OPCDA. OPC adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Microsoft dan OPC DA adalah bagian dari OPC yang terdiri dari klien dan server. Komunikasi ini ditujukan untuk akuisisi data untuk perangkat industri seperti PLC, HMI, dan sekadar. Dalam hal ini PLC sebagai server dan perangkat yang sifatnya menyimpan, menampilkan, dan instruksi manual disebut sebagai klien. Teknologi ini sudah digunakan oleh Sen sebagai middleware untuk komunikasi antar perangkat mereka. Untuk dapat melakukan simulasi, pertama-tama harus install Codesys terlebih dahulu. Saya akan berasumsi bahwa kalian sudah memiliki FluidSim dan telah terinstal ke komputer kalian. Saya akan menggunakan Codesys dengan target support controller dari Festo. Karena PLC yang tersedia di tempat kerja saya adalah CECCLK dari Festo. Setelah selesai download, ekstrak aplikasi. Install dengan menjalankan setup. Pastikan kode SIS OPC Safer 3 tercekmark. Proses instalasi selesai. Saatnya membuat program PLC. Ikuti langkah-langkahnya. Saya akan menggunakan codesis control WinV3 sebagai device-nya dan bahasa ladder diagram. Buat variabel dengan alamat tertentu sebagai pengganti IOPLC. Kali ini saya membuat variabel fluid sim garis bawah in dan fluid sim garis bawah out dengan alamat persen MB10 dan persen MB0. Setting GVL, Global Variable List. Untuk selalu tercompile dengan aktifkan check always link. Setelah itu perbolehkan variabel di dalam GVL untuk diakses dari luar menggunakan simbol configuration. Pastikan cek compatibility layout tercek. Lakukan build pertama kali untuk memunculkan variabelnya lalu cek semua variabel di dalam GVL. Simbol di kolom access Right menandakan bahwa variabel dapat ditulis dan dibaca dari luar PLC. Saatnya membuat program PLC sederhana. Coba kita upload program ke emulator PLC. Pastikan PLC berjalan dengan periksa icon tray PLC dalam kondisi berjalan. Lakukan login dan akan otomatis upload program dan jalankan. Saatnya membuat rangkaian Fluid SIM sederhana. Gunakan Fluid SIM Out sebagai input untuk PLC dan Fluid SIM In sebagai output untuk PLC. Pastikan mode OPC diaktifkan, agar server dari kode muncul. variabel yang telah kita setting di GVL sebelumnya akan muncul di sini Mari kita coba. Kodesis dengan fluid SIM berhasil terhubung. Mari kita kembangkan program dan rangkaiannya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.